Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik pada video kali ini kita akan membahas kunci jawaban di halaman 32 matematika volume 2 kelas 4 tentunya di semester 2 nah pertama kali di soal nomor 1 di warna hijau kita diminta untuk menyelesaikan dan menghitung luas dengan rumus ya kita diminta untuk menghitung luas pada Gambar-gambar yang diberikan pada soal ini. Baik, kita akan hitung masing-masing luasnya. Ada tiga gambar di sini yang perlu kita selesaikan luasnya. Baik, untuk gambar pertama, di situ ada persegi panjang dengan lebar 6 cm dan panjangnya 10 cm. Nah, untuk lebarnya itu yang di sini ya, dan panjang di sini. Maka untuk menghitung luas dari persegi panjang ini kita gunakan rumus seperti biasa luas persegi panjang panjang sama dengan panjang dikali lebar atau kita singkat dengan L sama dengan P dikali L P dikali L maka L sama dengan Panjang dari persegi panjang ini adalah 10 cm, maka kita tulis 10 dikali dengan 6 cm, maka kita tulis 6. Maka luas dari persegi panjang ini adalah 10 dikali 6, yaitu 60. Nah, karena di sini menggunakan satuan cm, maka kita akan gunakan satuan cm persegi. Oke, kita tulis kesimpulannya, maka luas persegi panjang tersebut tersebut adalah 60 cm persegi kita lanjut ke gambar yang kedua di gambar yang kedua ini namanya adalah persegi, kenapa persegi? karena sisinya sama panjang, yaitu 4 meter dengan 4 meter baik, untuk menghitung <tuh> luas dari persegi kita tulis rumusnya dulu, persegi sama dengan, mohon maaf sini luas luas persegi, sama dengan sisi dikali dengan sisi. Maka L sama dengan S dikali S. Oke, maka L sama dengan sisinya berapa? 4 meter, kita masukkan 4, dikali dengan 4 meter. Sisi keduanya adalah 4 meter. Maka L sama dengan 4 dikali 4 adalah 16. Nah, karena di sini menggunakan meter, maka di sini kita menggunakan satuannya meter persegi. Kita simpulkan, maka luas persegi tersebut adalah 16 meter persegi. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal yang ketiga, kita diminta untuk menghitung luas dari persegi panjang. Nah, untuk uh, lebarnya, di sini 5 km. Ini kita tulis lebar dulu, biar kita ketahui. Di sini adalah panjangnya. Panjang. Oke, panjangnya adalah 8 km. Maka, cara menghitungnya adalah, seperti biasa, kita tulis luas. Persegi panjang sama dengan panjang dikali lebar, atau kita singkat dengan L sama dengan P dikali L. Maka, luas sama dengan atau L sama dengan P panjangnya adalah 8 km. Kita masukkan saja. 8 dikali dengan lebar atau L-nya adalah 5. Kita masukkan 5, 5 km. Maka L sama dengan 8 dikali 5 adalah 40. Nah, kesatuannya di sini menggunakan kilometer maka kita gunakan di sini satuannya adalah kilometer persegi. Kita simpulkan, maka luas persegi panjang Tersebut adalah 40 km persegi. Kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung luas dari sebuah lapangan, nah di tengah-tengah lapangan ada jalan kecil, nah dari jalan kecil ini kita hitung luasnya dulu baru nanti kita hitung juga luas dari lapangannya oke, yang pertama kita tulis kita baca dulu soalnya terdapat jalan kecil dengan lebar 1 meter, nah ini lebarnya 1 meter ya, 1 meter, 1 meter kemudian dalam persegi panjang di samping, oke yang ini dimaksud berarti ya, berapa luas dari lapangan tersebut Nah yang ditanyakan berarti yang warna hijau saja. Maka caranya kita cari dulu luas dari warna hijau saja. Maka kita cari dulu e, caranya adalah luas bangun. Kita terus saja luas bangun ya atau luas lapangan. Oke, di sini luas bangun sama dengan ya. Persegi panjang dikurangi dengan luas jalan. Oke, kita tulis persegi panjang persegi panjang. Nah, di sini nanti kita kurangi dengan... Nah, kita kurangi dengan ini nanti ya. Kita hitung dulu satu persatu. Nah. Oke, kita ambil yang ini kita potong di sini saja ya. Oke, nanti yang akan kita hitung adalah kita hapus baik nah pertama kita hitung dulu nih luas persegi panjang terus nanti kita hitung dengan ini luas persegi panjang atau luas jalan satu kita katakan yang ini adalah jalan satu ya jalan satu kemudian yang ini jalan dua ini jalan tiga oke ini jalan dua ini tiga ini satu oke kita kita nanti akan hitung dengan luas jalan satu kita tulis luas jalan satu atau l 1 Ditambah dengan L2, ditambah dengan L3, atau luas jalan 1, luas jalan 2, ditambah luas jalan 3. Nah maka luas bangunan sama dengan kita persegi panjang. Persegi panjang di sini uh, panjang dikali lebar, panjang dikali lebar. Oke di sini panjang dikali lebar. Kita kurangi dengan nanti adalah panjang dikali lebar juga, panjang dikali lebar. Ditambah dengan, di sini yang kedua panjang dikali lebar. Kemudian ditambah dengan ini, jalan yang ketiga. Ya, ini kita katakan sebagai jalan yang ketiga. Nah, di sini untuk uh, sisinya sama panjang ya. Di sini 1 cm, di sini atas 1 cm. Maka di sini kita katakan sisi dikali sisi. Oke, kita ukur. Maka luas bangun sama dengan panjang dikali lebar. Nah, di sini panjangnya adalah 7, cm, 7 meter ya. Kita tulis 7 meter dikali 4 meter. Kita kurangi dengan panjang dikali lebar. Atau luas jalan 1. Luas jalan 1 adalah untuk panjangnya itu 7 meter dan untuk lebarnya 1 cm. Maka 7 dikali 1. Ditambah dengan panjang jalan kedua adalah di sini maka di sini adalah 2 cm 2 dikali 1 Ditambah dengan 1 dikali 1 Maka luas bangun sama dengan 7 dikali 4 adalah 28 dikurangi dengan 7 kali 1 7 ditambah dengan 2 kali 1 2 ditambah dengan 1 dikali 1 1 Maka luas bangun sama dengan 28 dikurangi 7 ditambah 2 ditambah 1 adalah 10. Maka luas bangun sama dengan 28 dikurangi 10 adalah 18. Nah karena di sini menggunakan meter maka luas lapangan tersebut adalah 18 meter persegi. Nah di sini kita simpulkan luas bangun tersebut luas. Nah di sini ada luas lapangan berarti kita tulis luas Lapangan luas, lapangan tersebut adalah berapa? 18 meter persegi. Nah, itulah jawabannya. Baik, kita lanjut ke soal yang ketiga. Isilah tanda kotak biru dengan suatu bilangan. Oke, mohon maaf sebentar adik-adik. Oke, menemukan panjang sebuah sisi dengan menggunakan rumus luas. Oke, di sini kita diminta untuk menemukan panjang dengan menggunakan rumus luas. Baik, kita akan kerjakan dari soal yang ke-1 dulu. Ya, soal yang ke-1 warna hijau ya. Oke, soal yang ke-1 warna hijau ini. Caranya bagaimana adik-adik? Caranya adalah kita ketahui bahwa rumus dari luas per segi panjang itu adalah L sama dengan panjang dikali lebar. Oke, di sini luasnya kita sudah ketahui yaitu 96 cm persegi. Kita masukkan 96, ini adalah luas yaitu 96. Sama dengan panjangnya, nah panjangnya ini kan belum diketahui maka kita tulis panjang dikali dengan lebar. Lebarnya berapa? 8 cm. Maka kita masukkan 8. Nah, sekarang <tuh> <tuh> yang belum diketahui adalah P. Maka P ini yang ditanyakan. Maka yang 8 ini kita pindah ke ruas, 96 kita tersulang. Kemudian 8 ini pindah ruas. Kalau perkalian dipindah ruas ke pindah ruas, maka itu menjadi pembagi. Maka 96 dibagi 8 sama dengan P. Atau cara mudahnya kita balik saja. P sama dengan 96 dibagi 8. Maka panjangnya sama dengan 96 dibagi 8 adalah. Kita orat-orat dulu adik-adik. 96 dibagi 8. 9 dibagi 8 adalah 1. 1 kali 8 adalah 8. 9 kurangnya 8 sisa 1. Di sini 6. 6. Maka jadi 16. 16 bagi 8 adalah 2 maka di sini hasilnya adalah 12 cm maka panjang dari ini adalah 12 cm kita tulis 12 saja baik sudah ketemu berikutnya soal nomor 2 ya di sini kita diminta untuk mencari soal nomor 2 baik di sini sudah diketahui ya sudah diketahui bahwa Luas dari gambar ini adalah 33 cm persegi. Maka kita diminta untuk mencari ya untuk mencari dari uh, panjang Di sini kita diminta untuk mencari panjang ini yang ada di kotak. Maka caranya tadi adalah luas. Karena di sini ada dua bangun ya Adik-adik kita gunakan ya kita gunakan di sini yang pertama bangun yang pertama ini di sini panjangnya adalah 5 cm. Kenapa 5 cm? Karena di sini ada 2 ditambah 3 maka 5 cm. Maka ini, kalau 5 cm, 5 cm sisinya, maka ini adalah kubus. Maka kita tulis sisi, dikali sisi ini adalah bangun pertama. Ditambah dengan luas bangun kedua. Bangun kedua adalah bangun persegi panjang. Dengan, ya, di sini dengan... Uh, dengan lebar 2 cm maka di sini P karena P belum diketahui kita kali dengan L atau lebar maka luas sama dengan sisi kali sisi adalah 5 dikali 5 sama dengan ditambah di sini dulu ya dulu ya kemudian P oke mohon maaf di sini kita tulis luasnya dulu karena luasnya sudah diketahui kita tulis uh, angka luasnya baik mana dia oke di sini luasnya adalah 33. Baik, kita sudah tulis 33 sama dengan 5 dikali 5 ditambah dengan panjang. P-nya belum diketahui, kita tulis tulang P dikali lebar. Lebarnya adalah 2 cm. Kita masukkan 2 cm. Maka sekarang 33 sama dengan 5 kali 5, 25 ditambah dengan P kali 2 sama dengan 2P. Nah, baik. Maka berikutnya ya maka berikutnya karena ini adalah plus ya atau tanda positif atau angka positif maka kita pindahkan ruas Oke kita pindahkan ruas 25 ini kita pindah ruas menjadi Pengurang maka 33 dikurangi 25 sama dengan 2 P nah 33 dikurangi 25 berapa Oke, kita oret-oret adik-adik. Maka 33 dikurangi 25. 3 Maka 3 kurangi 5 tidak bisa. Maka kita pinjamkan 13. 13 dikurangi 5 sama dengan berapa? Sama dengan 8. Di sini sisa 2. 2 2 adalah 0. Maka hasilnya adalah 8. Maka di sini 8 sama dengan 2P. Kita balik saja biar lebih mudah. 2P sama dengan 8. Maka... Karena di sini 2, kita pindahkan ruas, maka P sama dengan 8, 2 berpindah ruas menjadi pembagi, maka 2. Maka P sama dengan 8 dibagi 2 adalah 4. Oke Maka panjang dari ini adalah 4 cm. Oke, ini kita lulus 4 cm. Maka panjangnya sudah kita ketahui, jadi jawabannya sudah ketemu. Itu caranya. Baik, sekarang kita ke soal nomor 4. Soal nomor 4, untuk yang pertama, ayo jelaskan alasan mengapa 1 meter persegi adalah sama dengan 10.000 cm persegi. Baik, kita jawab untuk soal yang pertama adalah 1 meter persegi adalah sama dengan 10 cm persegi. Karena terdapat persegi dengan panjang sisi mendatar 100 cm dan sisi tegak 100 cm, sehingga 1 meter persegi adalah sama dengan 10.000 cm persegi. Berikutnya soal nomor 2, ayo jelaskan alasan mengapa luas persegi panjang dengan 3 cm dan lebar 5 cm dapat ditentukan dengan 3 dikali 5 Jawabannya karena banyak persegi satuan dengan seluas 1 cm persegi yang berjajar di sisi tegak ada 3 dan sisi mendatar ada 5 sehingga dapat ditulis 3 dikali 5.